Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya main jelita dari Jurusan Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang emosi dengan dosen pengampu, Dr. Fikri Idris, SPS M.Si. Beberapa dari kalian pasti tidak asing lagi dengan film Disney. Saran saya tampilkan di sini. Ya, benar di sini judulnya terpampang sih namanya Inside Out. Jadi, Inside Out adalah sebuah film animasi komedi Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradari oleh Pete dokter dan diproduseri oleh Jonas Rivera. Jadi, Selain mengusung tema komedi, pasti banyak yang mau tahu kalau ternyata film ini juga membahas salah satu dari aspek psikologi. Nah, salah satunya emosi ya. Nah, sebelum berkenalan dengan emosi, apa aja sih yang akan kita bahas tentang emosi? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lima dasar emosi. Nah, nah di sini ada Joy ya kesenangan yang kedua ada anger kemarahan nah ketiga ada disgusting atau jijik uh, yang keempat ada fear atau takut dan yang kelima ada kesedihan oke okay, uh, sekarang kita akan membahas uh, ke pembahasan emosi nah, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau keaja atau kejadian. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lima emosi dasar yang ada pada diri manusia uh, Nanti uh, akan saya jelaskan Ini tuh termasuk emosi yang positif enggak, ini tuh masuk negatif enggak, gitu nanti Nah, yang pertama salah satu karakternya yang di film ini Ada joy atau kebahagiaan Nah, kebahagiaan tuh apa sih? Kebahagiaan adalah Emosi yang paling diinginkan dan dicari oleh semua orang Emosi ini diartikan sebagai keadaan emosi yang menyenangkan Seperti perasaan puas, gembira, dan sejahtera Nah, apa sih yang mengembarkan emosi ini? Nah, gini nih spesifiknya jika kamu sedang mengalami kebahagiaan Yaitu ekspresinya wajah tersenyum, ada suara ceria bahasa tubuh yang bersamangat. Gitu-gitu deh, pokoknya yang positif, kata orang. Hmm, orang yang memiliki emosi dasar ini, biasanya ya imajinasinya tinggi, bersifat imanis, karena memandang setiap manusia itu punya potensi yang baik, antusias akan hal baru, Senang ngajak manusia untuk jadi yang lebih baik dan mudah tertawa nah, Emosi ini tuh salah satu emosi positif ya Yang kita lihat di filmnya kayak selalu ceria gitu, bersemangat Begitu nah, Oke okay. yang kedua Ada anger atau kemarahan Nah di film ini salah satu, salah satu karakternya selama marah-marah. Apa sih mas itu? Emosi ini biasanya ditandai dengan rasa frustasi, rasa tidak cocok dengan orang lain. Hmm. apa sih yang, yang mencirikan ekspresi kemarahan ini, emosi kemarahan ini? Ada suara yang kasar, badan berkeringat, wajah merah, perilaku agresif seperti memukul, menendang atau menembak benda. Nah, emosi ini tuh sering dikatakan emosi yang negatif. Padahal emosi itu bisa loh jadi positif untuk diri kita. Seperti perasaan marah nih juga dibutuhkan untuk melindungi diri kita dan berhasil ancaman Jadi, apakah emosi ini buruk? Bukan, emosi ini nggak buruk ya kawan-kawan. Bukan emosi yang negatif. Nah, selanjutnya ada disgusting atau jijik, rasa jijik. Rasa jijik biasanya menandai seseorang dengan rasa tidak suka, baik itu melihat, mencium, merasakan, atau mendengar sesuatu. Biasanya ditandai dengan berusaha menghindari sesuatu. Menjauhi dari objek yang dianggap menjijikan, ekspresi wajah yang menurutkan hidung, menyipitkan mata, dan menekuk bibir ke atas. Nah, salah satu karakter yang ada di film ini itu jijik, sering merasa jijik dia terhadap sesuatu. Nah, bayangkan nih, kawan-kawan, kalau kita nggak punya rasa jijik, pasti kita jadi orang yang kotor. Nah, jadi emosi ini tuh bagus nggak sih? Emosi ini tuh bagus untuk kita. Jadi, ini tuh bukan emosi negatif. Jadi, Tuhan tuh Allah menciptakan emosi itu, gak ada yang sia-sia gitu. Jadi, semua emosi ini tuh bagus untuk tubuh kita, asal kita tuh gak berlebihan nanti mengekspresikannya. Nah, yang berikutnya ada fear, atau takut. Nah, ketakutan adalah... Emosi yang memerankan peran penting bagi Anda untuk bertahan hidup Nah, misalnya ketika dalam keadaan bahaya, rasa takut akan muncul Dan menimbulkan respon untuk mempertahankan diri Seperti lari atau meminta bantuan dari orang lain Nah, ini biasanya ditandai dengan ekspresi wajah yang takut Berusaha untuk bersembunyi atau menghindar tubuh berkeringat di jantung dan nafas menjadi cepat. Nah, jadi, nah di sini kan udah dijelaskan nih, biasanya takut, takut, takut ini ditandai dengan emosi yang negatif. Padahal ketika emosi kamu, emosi takut kamu untuk keluar, itu tuh mempunyai peran penting loh, seperti kita tuh menghindar menimbulkan respon untuk mempertahankan diri kita seperti lari atau meminta bantuan orang lain. Nah, yang terakhir ada sadness atau kesedihan. Tidak seperti bahagia ya. Banyak orang tidak menginginkan kesedihan. Emosi ini ditandai dengan perasaan kecewa, putus asa, tidak tertarik, dan suasana hati yang buruk tingkat kesedihan yang dirasakan oleh setiap orang berbeda-beda, tegak penyebab dan bagaimana cara orang tersebut mengatasi kesediannya. Uh, kesedihan biasanya ditandai dengan suasana hati yang muram, lesu, dan tidak bersemangat, menarik diri dari orang lain, diam, bahkan menangis. It, jadi kalau uh, biasanya di film-filmnya, ada salah satu karakternya mengatakan, I'm feeling blue hmm, bukan berarti dia biru, gitu kan jadi itu, dia itu merasa sedih jadi kalau dalam psikologi, ada itu tentang warna-warna gitu, warna biru tentang kesedihan nah, sedih sedih itu tuh, kenapa sih muncul? sedih itu tuh muncul karena kita punya harapan, tetapi harapan itu enggak terwujuti makanya kita sedih maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan tuh tuh bekerja, ke, bekerja keras untuk mengabulkan atau apa namanya? menggapai impian harapan yang kita inginkan tersebut. Nah, apakah itu buruk? Enggak. Di sini enggak buruk. Jadi Nah, di sini jelaskan nih di nah di sini teori Martin Martin menyatakan bahwa emosi baik atau buruknya itu hanya bergantung pada dampak yang akan ditemukan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dari lima emosi dasar tersebut, gak ada ya yang namanya negatif. Jadi, ke negatif itu tergantung dari diri kita cara mengendalikan emosinya, atau baik atau buruknya. Keberlebihan pasti nanti dapat buruknya kayak kebahagia, Bahagianya terlalu berlebihan nanti dikira orang stres gitu kan, hmm. jadi uh, inilah uh, uh, materi yang jadi inilah yang jadi inilah materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi semuanya ya jadi saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh